Doa melawan dosa-dosa daging, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Bapa Kudus dan penuh belas kasih, Putra tunggalMu berdiri telanjang di hadapan semua orang agar umatMu mengetahui dan takut akan hukumMu yang kudus. Terimalah doa rendah hatiku ini untuk semua umatmu yang hidup di bawah dosa ini, percabulan dan perjinahan, agar melalui rasa malu dan penghinaan putra tunggalmu, engkau akan menyentuh hidup mereka untuk pertobatan dan menyelamatkan mereka. Semoga mereka melalui darah berharga Yesus Kristus yang kumohonkan, Jatuh pada hati mereka Mendapatkan pertobatan dan diselamatkan Melalui rasa malunya Buatlah kami berani untuk bertobat Amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu